Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang belanja transfer Ketika kita mendengar kata transfer Maka selama ini identik dengan jasa yang diberikan bank Dalam pengiriman uang antar bank Atas permintaan pihak ketiga yang dituju. Yang ditunjuk kepada penerima di tempat lain Dalam pengertian ini terdapat minimal empat pihak yang terkait Yaitu pihak penerima dan pengirim Dan bank pengiriman dan bank penerimaan Secara sederhana begini Ada pihak yang akan mengirim ke pihak lain sebagai penerima Dan ada bank yang digunakan oleh si pengirim Dan ada bank yang digunakan untuk menerima pengiriman tersebut kita dapat meringkasnya begini: pihak-pihak tersebut, a. nasabah, adalah sebagai pihak e, pemilik atau pengirim yang memberi amanah kepada bank untuk memindahkan dana ke pihak penerima. Kemudian, b. bank penarik atau drawer bank adalah bank pelaku transfer yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer ke pihak bank tertarik atau draw yang pada akhirnya bank tertarik akan menyerahkan kepada penerima dana akhir kemudian bank tertarik draw bank adalah bank yang menerima transfer masuk dari bank penarik untuk diteruskan kepada penerima dana akhir dan pihak yang keempat penerima dana atau beneficiary adalah pihak akhir yang menerima dana transfer dari bank tertarik <tuh> Bagaimana dalam konteks pengelolaan keuangan daerah? Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah kita akan diperkenalkan dengan belanja transfer yang merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa jadi pihak yang terkait tetap ada empat yaitu daerah sebagai pihak pemilik dana yang sekaligus yang memberi amanah kepada bank untuk memindahkannya ke pemerintah daerah lainnya, bank penarik selaku bank pelaku transfer yang menerima dana dan amanat dari pemerintah daerah untuk ditransfer ke bank tertarik dan menyerahkan kepada penerima dana terakhir yaitu pemerintah daerah lainnya bank yang menerima transfer masuk dari bank penarik dan pihak akhir yaitu pemerintah daerah yang menerima dana transfer dari bank tertarik transfer antar pemerintah daerah dalam satu provinsi selama ini biasanya menggunakan satu bank saja kita ketahui bersama bahwa hampir semua provinsi memiliki bank pembangunan daerahnya yang dijadikan tempat menyimpan kas umum daerah Biasanya provinsi setempat atau pemerintah provinsi merupakan pemegang pemegang saham terbesar di bank tersebut, bank pembangunan daerahnya. Belanja transfer masuk dalam kategori intergovernmental transfer atau transfer antar pemerintah. Mengenai intergovernmental transfer atau transfer antar pemerintah ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam video kami sebelumnya di channel ini channel Petualang Ide. Mari uh, sebelum kita lanjut kita lihat uh, sejenak cuplikan yang menjelaskan mengenai transfer antar pemerintah yang telah kita bahas sebelumnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam intergovernmental transfer atau transfer antar pemerintah adalah efeknya terhadap hasil kebijakan seperti efisiensi Alokasi Redistribusi Dan Stabilitas makroekonomi Aspek terpenting dari Intergovernmental Transfer atau fiskal transfer Atau transfer antar pemerintah Bukanlah pada Siapa yang menyerahkan Dan siapa yang menerima Tetapi Pengaruhnya terhadap tujuan kebijakan karena tujuan dan kondisi masing-masing e, daerah yang berbeda tidak ada pola transfer yang seharusnya sama di berbagai negara dan berlaku umum untuk semua negara kemudian e, apa sih alasan-alasan yang mendasari penerapan intergovernmental transfer minimal ada beberapa alasan eh, yang boleh dikemukakan yang pertama intergovernmental transfer memiliki peranan yang penting untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal vertikal atau vertikal fiscal imbalance. di banyak negara pemerintah pusat pada umumnya menguasai sebagian besar penerimaan negara sementara pemerintah lokal hanya menguasai sebagian kecil penerimaan negara dan hanya berhak untuk memungut penerimaan atau uh, pajak yang basis pajaknya bersifat lokal kecilnya penerimaan daerah ini menuntut adanya bantuan transfer dari pemerintah pusat. Yang kedua intergovernmental transfer memiliki peranan yang penting untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal horizontal kalau yang tadi yang pertama fiskal kesenjangan fiskal vertikal kemudian kesenjangan fiskal horizontal itu menjadi alasan intergovernmental transfer yang kedua yang kita kenal dengan istilah horizontal fiscal imbalance selanjutnya terdapat dua pembagian jenis belanja transfer yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengolahan objek transfer dana di sektor pemerintah Kemudian mengenai belanja transfer jenis belanja bagi hasil yang perlu kita ketahui bersama bahwa belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan atau tujuan tertentu lainnya kerjasama daerah dilakukan baik secara horizontal yaitu antar daerah yang sama seperti kabupaten A dengan kabupaten B atau kabupaten A dengan kota A maupun secara horizontal misalkan dari pemerintah daerah provinsi A dengan kota A atau dari kabupaten B dengan provinsi A dan seterusnya kerjasama karena untuk e, kerjasama antar daerah maka biasanya ini dilakukan karena adanya program atau kegiatan yang dianggap efektif bila dikerjasamakan dengan pemerintah daerah lainnya untuk bagi hasil yang dimaksudkan untuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan e, daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam tanda kutip kaya atau memiliki kemampuan keuangan memadai ke pemerintah daerah lain yang belum memiliki kemampuan keuangan memadai agar dapat digunakan secara baik pemerintah daerah yang membagikan keuangan dengan bagi hasil biasanya mengharapkan agar dengan tercipta pemerataan keuangan daerahnya mendapat dampak positif baik dampak ekonomi dampak lingkungan maupun dampak non-ekonomi seperti stabilitas keamanan dan ketertiban umum yang terjaga akibat daerah di sekitarnya juga mampu untuk menjaganya selanjutnya tentang jenis belanja transfer berupa bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kecuali tentunya ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bantuan keuangan sendiri terdiri atas bantuan keuangan antar daerah provinsi bantuan keuangan antar daerah kabupaten kota bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten kota di wilayahnya dan atau dari kabupaten kota di luar wilayahnya Kemudian bantuan keuangan daerah kabupaten atau kota ke daerah provinsinya Dan atau daerah provinsi lainnya Serta yang terakhir bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten atau kota kepada desa Bantuan keuangan sendiri dapat bersifat umum block grant atau Bantuan Keuangan Khusus atau Specific Grant Peruntukan dan pengolahan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada pemerintah daerah penerima bantuan Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan daerah penerima diberi keleluasaan dalam mengelola dan mengelokasi bantuan keuangan yang diberikan dengan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip akuntabilitas publik Pemberi bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan Pemberi bantuan keuangan juga dapat memberikan Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Kepada penerima bantuan sosial Yang eh, secara teoritik Bantuan keuangan bersifat khusus ini Specific grant Juga dikenal dengan Conditional grant Demikian hal-hal yang dapat kita ketahui Tentang belanja transfer Kita dapat menggalinya dengan dapat berdiskusi bersama silahkan dikomentari dan e, kita akan mendiskusikannya lebih lanjut sampai ketemu dalam video-video kami selanjutnya dan seperti biasa tetap semangat.